oke okay, ya oh ulti. aki mana oti oh. aduh si kakek seperti biasa ya kalau pecahnya banyak ngomong ngoceh dasar bagong ya kakek bagong aduh aduh aduh hijau ini boleh jadi iya biru juga boleh jadi oke okay, cawannya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 kalian main aduh siap pojok oh, teh ini makainya bagus nih ya aduh, aduh. banyak pecahnya api boleh diukur <tuh> ainga ainga ainga aku minta oke langsung barang sing pecah oke langsung gas ke atas all inkeun ku mamang joni mah oco sien oco wedi he eh bang aduh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 di mana ukti ukti kaldu cantiknya mana kakek aduh mamang Joni aduh nggak dikasih ukti kaldu cantiknya dari si kakek, kakek ya aduh terakhir ansia oke kaldinya dapat kali, kali gak dikasih lagi kaldu oke mantap jiwa merah boleh oke kuning okay. juga ikut pecah kakek, boleh oke okay. cawan satu lagi boleh oh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 Aduh, oke agama namanya dapat itu biru cincin. cincin juga boleh, malah dikasih ulti lagi Buk kali bimak. dua. Kepet Aina aingan. Aduh, uh. uh. iya, Hai, Mang Joni Ini mah Hai. Hai, Coy coy Hai. kemana Hai. Hai, Hai. Hai. Hai ah iya, goblok petri tei anjim, toto sih ya ngomong donya aduh, lupa kita lagi di deh, empat puluh ya, iya, sekarang kita cepat ya, juga sama, oke, oke, uh, tika kayak enak ulti ini kaldo aja gak papa aku mama mana ultinya anjim kakek ya haram gobloi gobloi gobloi gobloi tidak mau ngasih ulti anjim, anjim. Sengaja lagi oh siapa lagi mana mana mana Atu kakek. Atu aduh kakek ai aduh ainga aduh ainga aduh ainga si kakek langsung kita baikkan aja lah ya e -e, kawan kawan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 cawan, ayeng hmm. membagong kali ini si Aki ya awal kawalnya lagi membagong oke cawan, ulti kakek mantap jiwa dikasih ulti-ulti jam pasirnya juga kena, malah diulti kali dua aduh Tapi Kena oke lumayan lumayan ya, lumayan sempak Aki. Wow. hati siap boy oke okay, siap alah siap boy kosong alah oh, kosong lagi ulti oh, <tiny> nangkaman aman nih alah alah alah oke okay, kali dua kali lapan ya boleh boleh boleh lah boleh lah boleh boleh, boleh, boleh, boleh. dikasih cuan tipis-tipis aja ini Maya biru boleh oke okay. Uti juga boleh enggak dikasih telat ya Aduh cuman cepat doang ya ini kopisnya ya Langsung kita naik lagi tuh 10 oke okay. hmm. biasa mama ngejoni mama ini bosuin 168 iya info juga buat kalian ya komunitas mamang joni ini lagi ngadain diskue mingguan nah, ayu yang mau ikutan join di komunitas mama joni langsung aja masuk nanti mama joni tak linknya ya di semacamnya ya. di kolom Komentar ya, kawan-kawan. Baka ya, ya, aduh, sih, aduh, sih, Allah uh, ke-14 Mamang Joni ngomong "y" ya, iya, aduh, sih, Allah, siap bablas. Eh, uh, uh, bener ke-14, akhirnya, hmm. aduh, oke lah. Ini mah kita all in aja lah. Ini lumayan jelas ya, empat uh, Mamang Joni tadi ngomong "y" tinggal cobalah "y" lah, sama anak nggak cobalah ngomong game Mamang mata jelasnya. Hmm.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 Oh, oke okay, kalau belum dapat lulus memang Johnny iya mau hubungkat Adi iya boy cuma kali lima iya, Lihat, ya jadi hati atuh oke okay. merah lagi biru satu lagi boleh dapat tidak ada ditiru, dikasih lagi Aduh aing ainkumayo mega aja ya mega-mega kali empat tidak ada Oke biru hijau boleh diulti kali dua aja hahaha ha, ha. lucu anjing Aki siya goblain ala ala mana menikuti nasi aki?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 Nggak jadi, jadi kasih modal sepe lagi, ya, ama Masih kakek buat nafas ya untuk motong si kakek lagi, ya. Oke, kita ini hai, hai, hai, coba hai, hai, hai, hai, coba hai, hai, hai, hai,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 Aja diri uh, up. Kita naikin ke kurang ya malah totos kita ini oke okay, ini mantap sekali makhluk jiwa aduh Kampang enak keju. mana upinya kakek aduh nggak mau diru kita masih pakai jalan 6 ya mainnya hmm. nah, oke okay. ala Allah Allah Allah oke okay, kita all-in ya oke okay, oke okay, okay, okay. kita all-in ya, okay, okay. All in ya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 Mana lagi nggak ada aduh oke okay, lanjut kali tiga lagi Oke okay, kali empatnya kena itu Eh kayak ya kunnya nggak mau satu lagi yang masih ya, ngasih ya. Oh, oh, oh. Oh, kali dua Oke okay, biru jadi kalau- kalu cantik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 Gak ada lagi yang pecah ya Aduh yama matotos maning so totos maning okay. oke oke cincin birunya kena juga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 kopi dideng kudut garpit ya, memang enak sekali ya siang-siang jackpot teh aduh Hai mantap nah, ya, mau ingetin ya buat kalian yang mau ikutan giveaway Mingguan di komunitas memang Joni komunitas KSS hayu hadiah utamanya handphone nih hayu yang mau ikutan nanti Momong Joni taruh deskripsi di bawah ya di kolom komentar ya linknya ya link masuk grup ya